Lin berdiri di cabang pohon saat tatapannya memandang ke depan di mana sebidang tanah kosong di desa sembilan ekor berada. Pada saat ini, hampir semua orang dari suku sembilan ekor berkumpul di sini, dan suasananya tampak agak sedih. Sebelumnya, Bibi Sin telah menyebutkan bahwa Xin King ingin mencoba aula jiwa leluhur. Ini secara alami menyebabkan keributan di suku. Tanpa diduga, tidak ada yang keberatan. Beberapa wanita muda agak sedih. Sangat mungkin bahwa kehidupan yang hidup dengan gelisah ini telah menyebabkan mereka merasakan perasaan putus asa. Lindong menghela nafas tanpa daya saat dia mengamati atmosfer ini. Segera setelah itu, dia bertanya dalam benaknya, "Yan, apa yang kamu katakan padaku kemarin benar?" Ketika Lindong menyatakan bahwa dia akan menemani Xin Qingkao la jiwa leluhur tadi malam, tempat yang biasanya tidak ditemukan Yan tiba-tiba muncul. Setelah itu, yang terakhir mengatakan kepadanya beberapa informasi tentang suku sembilan ekor zaman kuno. Pada zaman kuno itu, suku sembilan ekor juga merupakan suku penguasa di dunia binatang iblis. Pada saat itu, ada total tiga ahli puncak tahap reinkarnasi di suku mereka. Kekuatan mereka sebanding dengan 9 Phoenix, Kunpeng dan suku penguasa lainnya. Yang menjelaskan dengan cara yang tidak tergesa-gesa, tiga ahli tahap reinkarnasi mata lindung melebar kekuatan seperti itu memang menakutkan selama bencana besar dunia pada waktu itu suku sembilan ekor diikuti oleh sisi tuanku dan membuat kontribusi yang signifikan dalam perang dunia namun, suku sembilan ekor juga menjadi sasaran Yimou karena hal ini para ahli top di suku itu terbunuh sampai nyaris tidak ada yang tersisa dalam pertempuran terakhir Rubah roh sembilan ekor terakhir dari suku mereka mengorbankan hidupnya untuk menyegel dan menekan tiga Raja Imo Menekan tiga Raja Imo Orang bisa tahu dari mata Lindung bahwa dia sangat terpengaruh oleh informasi ini. Kembali di Viriflam City, bukan hanya King Z yang dipaksa untuk menggunakan King Destroying Heavenly Plate, tetapi ia juga membutuhkan dukungan dari empat simbol Ancestral untuk menghancurkan seorang Raja Imo Meski begitu. Raja Yimo lainnya akhirnya berhasil melarikan diri dengan beberapa darah esensi mantan. Namun, leluhur suku sembilan ekor mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menekan tiga Raja Yimo. Meskipun dia membayarnya dengan nyawanya, ini masih cukup menakutkan. Aku menduga bahwa alasan suku sembilan ekor tidak pernah berhasil pulih adalah karena ini. Yan merenung, Lindong menyipitkan matanya. Kamu memang harus melakukan perjalanan ke ola jiwa leluhur dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, kata Yan. Namun, Lindong bisa merasakan sesuatu yang aneh dari kata-katanya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Lindong sangat teliti dan segera menyuarakan kecurigaannya. Hehe, leluhur dari suku sembilan ekor ini sangat mencintai guru Devoring di zaman kuno. Sebagai pewaris simbol leluhur yang memangsa. Kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat. Lindong tertegun. Sebenarnya ada masalah seperti itu. Sepertinya pemilik simbol leluhur Devoring sebelumnya memang cukup memesona. Dia bahkan bisa menaklukkan leluhur suku sembilan ekor. Apakah kamu yakin bahwa guru Devoring tidak mengecewakan orang itu saat itu? Lindong tanpa sadar bertanya. Dia tidak ingin menerima perlakuan buruk karena simbol leluhur yang memuakkan ketika saatnya tiba. Romantis apa yang mungkin ada saat itu. Jika kita kehilangan perang dunia, semua yang ada di dunia ini akan menderita di bawah kekejaman Yimo. Siapa yang tidak mempertaruhkan hidup mereka dalam perjuangan untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai, kata Yan. Lindong perlahan mengangguk, pada saat seperti itu. Bahkan dendam pribadi akan sepenuhnya hilang. Saudara muda Lindong. Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari dekatnya sementara Lindong dan Yan sedang berbicara. Dia melihat bibi Sin, Xin King dan beberapa tetua suku sembilan ekor menatapnya. Ayo pergi, Lindong mengangguk setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di samping mereka. Adik Lindong, apakah kamu yakin tentang ini? Paula jiwa ancestral sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup selama bertahun-tahun. Bibisin menyaksikan Lindong dan tidak bisa tidak memperingatkan. Bibisin, tolong memimpin jalan. Lindong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bibisin menghela nafas pelan setelah melihat ini. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan memimpin jalan, langsung menuju ke kedalaman desa. sembilan Ekor tenang, semuanya akan baik-baik saja. Lindong menyeringai pada sin King yang telah menatapnya sejak awal yang terakhir sedikit mengerutkan mulut mungilnya dan sedikit mengangguk. Kelompok itu mengikuti di belakang Bibisin dan menuju ke bagian yang lebih dalam dari desa sembilan ekor. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam, sebelum beberapa reruntuhan muncul jauh di kedalaman hutan. Ada sebuah altar besar di tengah reruntuhan. Bibisin memimpin kelompok itu ketika mereka berjalan di atas altar. Peron batu terletak di tengah altar dengan kepalan tinjunya. Sebuah patung perunggu seukuran telapak tangan muncul. Patung perunggu itu adalah rubah merah darah. Namun, ada sembilan ekor menari di belakangnya. Meskipun undang-undang ini tidak nyata, Lindong masih bisa mendeteksi aura iblis mengerikan dari itu. Sepertinya hal terpenting dari Aula Jiwa Leluhur adalah patung rubah perunggu ini. Altar harus menjadi semacam dukungan untuk itu. Apakah kalian berdua sudah siap? Bibi Xin memandang lindung dan Sin King saat dia bertanya. Ya, keduanya terhirup dan mengangguk. Bibi Sin juga mengangguk setelah melihat ini. Dia meletakkan patung perunggu itu di peron batu dan mengedipkan jarinya. Sebuah bola darah muncul dengan flash yang mengeluarkan aroma darah yang kaya. Ini adalah darah dari semua anggota suku dari suku sembilan ekor kami. Dan hanya mungkin untuk membuka aula jiwa leluhur melalui metode ini. Namun, setiap kali Ancestral Soul Hall dibuka, itu akan menghabiskan banyak energi patung perunggu. Ini kemungkinan terakhir kali kita bisa membukanya. Setelah itu, patung perunggu itu akan hancur. Sinking dengan lembut menjelaskan di samping Lindong. Lindong sedikit mengangguk, tampaknya ini adalah kesempatan terakhir bagi suku sembilan ekornya. Bas-bas. Rubah sembilan ekor roh berwarna darah tampaknya telah dihidupkan kembali ketika bola darah mendarat di patung perunggu. Dan benar-benar melepaskan lolongan panjang ke arah langit. Awan gelap bergejolak di langit pada saat ini dan bola darah berubah menjadi sinar cahaya merah darah yang diserap ke dalam mulut rubah sembilan ekor. Au, lolongan kuno ini berisi perasaan suram saat bergema di seluruh negeri. Rubah sembilan ekor roh di altar tampaknya melirik lindung dan yang lainnya. Sebelum cahaya darah meletus dari mulutnya, cahaya berubah menjadi pintu merah darah besar di depan mereka. Silakan masuk, ini adalah Aula jiwa ancestral. Tangan bibisin mengepal erat saat dia berkata dengan lembut. Tuan Lindong, kamu harus masuk bersamaku. Jika tidak, kamu akan diusir. Sinking melirik Lindong sebelum mengulurkan tangan kecilnya yang halus. Lindong ragu sejenak sebelum meraihnya. Perasaan dingin yang dingin muncul di tangannya. Menunjukkan kegelisahan dan kecemasan di hati wanita muda itu, "Ayo pergi!" Lindong menyeringai padanya. Tanpa ragu-ragu, dia membuka langkahnya, menarik Sin King saat mereka berjalan ke pintu merah darah. Berdengung, pintu merah darah berdesir saat cahaya menyapu mereka berdua. Selanjutnya, pintu bergetar dan duo Lindong menghilang. Aunit Sin dan yang lainnya memperhatikan ketika keduanya menghilang segera setelah itu. Mereka dengan lembut mengepalkan tangan mereka dan terus bergumam. Leluhur, tolong lindungi harapan terakhir dari suku sembilan ekor kita. Sementara mereka bergumam dengan lembut, tidak ada yang memperhatikan bahwa patung rubah sembilan ekor di altar sedang mengawasi pintu merah darah dengan kesedihan samar di matanya. Ketika dia melangkah ke pintu merah darah, Lindung mampu mendeteksi fluktuasi spasial yang sangat kuat. Setelah itu, Cahaya darah di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah sebelum redup dengan cepat. Penglihatan Lindung juga cepat pulih saat Yuan Power mulai dengan cepat beredar di dalam tubuhnya. Lindung melihat sekeliling tetapi menemukan bahwa tidak ada bahaya seperti yang telah diantisipasi. Laut merah darah yang tak tertandingi memasuki matanya. Pada saat ini, mereka berdiri di jalan setapak di atas samudera luas ini dan tampaknya ada lapangan yang relatif besar di ujung jalan ini. Mata jernih Sinking menatap alun-alun besar di ujung jalan. Dia dengan cepat melepaskan tangan Lindong dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Dia bisa merasakan panggilan isyarat yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Dari sana, Lindong mengikuti di belakang Sinking. Matanya terus menyapu dunia merah darah ini, sementara irisan cahaya hitam dan busur petir diam-diam melintas dan menari di tangannya di balik lengan bajunya. Keduanya dengan cepat tiba di alun-alun. Setelah itu, Lindong melihat patung batu besar seratus kaki berdiri di tengah alun-alun. Patung batu itu tampaknya adalah rubah roh sembilan ekor. Namun, auranya berkali-kali lebih kuat dari patung perunggu sebelumnya. Meskipun Lindong melihatnya dari jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ini adalah nenek moyang kita. Sin King memandangi patung batu itu ketika matanya terlihat panas. Ini adalah kerangka leluhur, Lindong sedikit terkejut, ternyata ini bukan patung batu. Sebaliknya, itu adalah kerangka rubah roh sembilan ekor yang benar, tidak heran ia memiliki aura yang mengerikan. Xin King mempercepat langkahnya, setelah itu, dia berhenti ketika dia masih sepuluh ribu kaki dari kerangka rubah roh sembilan ekor dan berlutut. Kedua tangannya membentuk postur yang agak unik ketika tiga ekor yang berbulu memanjang dari punggungnya. Lin Dong berdiri di belakangnya dan diam-diam menyaksikan adegan ini. Lagu kuno dan sunyi tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Sin King setelah dia menunjukkan postur ini. Lagu kuno ini bergema di seluruh dunia dan pada saat itu, mereka tampaknya telah kembali ke zaman kuno. Bas-bas, saat lagu itu bergema, Lin Dong bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di daerah itu mulai beriak. Setelah itu, Potongan-potongan cahaya darah mulai berkumpul di tulang-tulang rubah roh sembilan ekor. Cahaya darah cepat berkumpul dan sangat cepat berubah menjadi sosok manusia. Sosok wanita cahaya muncul setelah cahaya tersebar. Wanita itu mengenakan pakaian cantik dan penampilannya sangat menggoda. Setiap kerutan dan senyumnya sepertinya membuat dunia tampak sedikit redup. Leluhur, Sinking King menatap sosok cahaya yang jauh menggoda saat air mata mengalir dari matanya. Anggota sukuku, mata sosok cahaya wanita itu lembut saat dia melihat Sin King di bawah. Selanjutnya, dia dengan lembut mengulurkan tangannya yang adil dan ramping. Suara lembutnya dipenuhi dengan penyihir yang mengejutkan. Terima warisan aku, aku telah menunggu sangat lama untuk kamu. Sin King perlahan mengulurkan tangan kecilnya saat dia melihat sosok ringan ini. Namun, tepat ketika dia akan melakukan kontak dengan sosok cahaya itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang dan meraih tangannya. Xin King kaget karena ini. Dia dengan cepat melihat ke arah makam mencari Lindung dengan mata yang hilang. Sir Lindong. Lindung mengabaikannya. Yang dia lakukan hanyalah menatap tajam pada wanita yang sangat menawan itu. Setelah itu, dia menarik Xin King saat mereka perlahan-lahan mundur. Sebuah suara yang menyebabkan tubuh Xin King tiba-tiba menjadi sedingin es dikeluarkan dari mulutnya. Kamu bukan rubah roh sembilan ekor. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1058 roh rubah ekor sembilan. Kamu bukan rubah roh sembilan ekor. Suara lindung berisi beberapa kesibukan dan kewaspadaan saat bergema di seberang alun-alun. Sepertinya suasana telah memadat pada saat itu. Xin King juga terpana dengan kata-kata lindung dan dia dengan cepat merasa tubuhnya menjadi dingin. Setelah itu. Dia mengungkapkan senyum yang sangat dipaksakan padanya. Tuan Lindong, apa yang kamu katakan? Aku bisa merasakan kalau dia memiliki garis keturunan yang sama dengan suku sembilan ekor kami di tubuhnya. Lindong tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menatap tajam pada wanita yang menggoda itu sementara cahaya hitam dan kilat mulai melonjak jauh di dalam matanya. Kamu siapa? Kamu bukan seseorang dari sukunya. Petik 2, wanita yang mempesona sedikit mengernyit saat dia melihat Lindong. Segera setelah itu, nadanya menjadi jauh lebih dingin. Orang-orang dari suku aku, apakah kamu lupa aturan suku sembilan ekor kami? Kamu benar-benar berani membawa manusia ke aula jiwa leluhur. Petik 2, tidak. Sin King buru-buru mencoba menjawab, hanya untuk dihentikan oleh Lindong. Dia tersenyum tipis dan berkata, setelah bertahun-tahun, tidak satupun dari anggota sukumu yang pergi ke Aula jiwa leluhur ini berhasil kembali. Apakah kamu tidak menemukan ini aneh? Petik 2. Sin King bergetar. Kengerian karena ketidakpercayaan akhirnya naik dari kedalaman matanya. Orang di depan kita. Tidak lagi nenek moyangmu. Lindong berkata dengan lembut. Dia segera tersenyum pada wanita yang mempesona itu. Apakah aku benar? Bolehkah aku menanyakan rajai mau mana kamu? Petik 2. Leluhur, apakah ini benar? Sin King menatap wanita yang mempesona itu. Ada jejak harapan yang sangat samar di matanya. Wanita yang mempesona menatap Lindong. Sudut-sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat menjadi senyum aneh ketika dia berkata. Sepertinya suku sembilan ekor yang bodoh akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah. Wajah kecil Sin King menjadi pucat. Siapa sebenarnya kamu bocah cilik? Seharusnya tidak banyak orang di dunia saat ini yang menyadari keberadaan Yimo. Selain itu, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal seperti itu, mengingat kekuatan tahap kematian mendalam awal kamu," kata wanita yang mempesona itu. "Haha, aku bertukar pukulan denganmu, Yimo belum lama ini, dan bahkan membantu menghabisi seorang raja Yimo." Lindong tertawa pelan, murid-murid wanita yang mempesona itu tiba-tiba menyusut setelah itu. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Penampilannya sangat memikat, berat. Kamu benar-benar suka membual. Apakah kamu tahu berapa banyak daya yang dibutuhkan untuk menghabisi seorang raja imu? Seorang ahli tahap reinkarnasi. King Destroying Heavenly Plate. Dukungan dari empat simbol ancestral. Apakah itu cukup? Nada bicara lindung tetap tidak tergerak saat dia berbicara. Tawa yang indah itu berhenti tiba-tiba. Wanita mempesona itu akhirnya mulai memandang pria muda tahap awal kematian mendalam ini di hadapannya dengan serius. Suaranya menjadi jauh lebih dingin. Siapa sebenarnya kamu? Seseorang yang berspesialisasi dalam menyebabkan masalah untuk mu yimo. Lin Lindong menyeringai. Kamu, meskipun segalanya agak melebihi harapan aku, karena kamu telah menerobos masuk, aku akan memastikan bahwa kamu akan terjebak di sini bersama dengan gadis itu. Wanita yang mempesona itu tertawa dingin. Dengan mengepalkannya yang pertama, lautan darah mulai bergejolak dengan liar. Suara percikan terdengar sebagai rantai berwarna darah yang tak terhitung. Jumlahnya tiba-tiba mendesing keluar dari lautan darah dan menembak ke arah Lindung dengan kecepatan kilat. Sir Lindong, hati-hati. Sin King buru-buru memperingatkan saat melihat ini. Lindung tersenyum tipis ketika cahaya kilat melonjak dari salah satu matanya. Bang. Petir yang menakutkan tiba-tiba bergema di dunia ini. Setelah itu, pilar petir menyilaukan tiba-tiba meletus dari dalam tubuh lindung dan membiarkan rantai darah itu menembak ke dalamnya. Cici, busur petir menari liar saat mereka dengan cepat menyebar ke rantai darah. Kekuatan liar dan kekerasan dari simbol Ancestral Thunderbolt dilepaskan, menyebabkan rantai berwarna darah hancur satu inci pada suatu waktu. Apa? Ekspresi wanita mempesona cepat berubah setelah melihat ini. Dia bisa mendeteksi kekuatan yang dikenalnya, yang membuatnya takut dari dalam cahaya kilat. Cahaya petir berkumpul di atas kepala lindung saat menggeliat. Simbol kuno perlahan muncul, sementara itu tekanan unik menyebar keluar. Simbol tester Bolt ancestral, wanita yang mempesona itu melihat simbol kuno yang berkedip dengan cahaya kilat dan segera mengepalkan giginya hanya pada saat ini. Apakah dia mengerti mengapa Lindung mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang berspesialisasi dalam menyebabkan masalah bagi mereka, Yimu? Orang ini sebenarnya adalah pemilik simbol leluhur. Meskipun kamu mengendalikan simbol ancaman Thunderbolt, kamu lebih lemah dari aku. Itu juga, izinkan aku menghabisi kamu hari ini dan biarkan simbol leluhur Thunderbolt ini lenyap dari dunia. Petik 2, Lindong tersenyum ketika dia melihat wanita yang mempesona itu dan berkata, Sepertinya kamu yang benar-benar suka meningkatkan. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa saat ini kamu masih seorang raja imu? Kesadaran yang tidak lengkap belaka benar-benar berani bertindak sombong. Petik 2, Kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Wanita mempesona melepaskan derit tajam. Segera, kedua tangannya membentuk banyak segel. Penjara Pilar Iblis Tanpa Batas. Bang, bang, bang. Lautan darah tumbuh ganas ketika pusaran darah merah terbentuk satu persatu. Selanjutnya, mereka berputar gila ketika sinar lampu merah darah tiba-tiba melesat keluar. Gumpalan kihitam melengkung di sekitar sinar cahaya ketika mereka melayang di udara dengan cara yang padat. Bang. Sinar merah darah yang membanjiri langit tiba-tiba bersiul ke bawah, membentuk jaring yang tak terhindarkan. Momentum itu cukup mengerikan, Lindong mengangkat kepalanya, cahaya hitam bergelombang di matanya. Segera setelah itu, cahaya hitam meledak dari dahinya, berubah menjadi lubang hitam besar di atas kepalanya. Sinar lampu merah darah menghilang dengan cara misterius saat bersentuhan dengan lubang hitam seolah-olah itu adalah lubang tanpa dasar yang bisa melahap segalanya. Memakan simbol leluhur, bagaimana ini mungkin? Wanita yang mempesona melihat lubang hitam di atas lindung saat ekspresinya sekali lagi berubah secara drastis. Pada saat ini, pekikan yang tajam tanpa sadar terdengar, kengerian yang kaya hadir dalam tangisannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lindung bukan hanya pemilik ancestral simbol, tetapi memiliki dua dari mereka pada saat yang sama. Tangan lindung digantung di sisinya sementara cahaya hitam memenuhi langit di atas kepalanya. Dia memandang wanita yang mempesona itu dan tertawa. "Kesadaranmu ini cukup kacau. Jika tebakan aku benar, kamu seharusnya telah bergabung dari kesadaran tiga raja." "Imo kan petik dua mata wanita mempesona itu menakutkan saat dia menatap Lindong." Setelah itu, dia menertawakan langit. "Jadi, bagaimana jika kamu tahu wanita bodoh itu berusaha menekan kami sendiri?" tiga raja. Siapa yang bisa berharap bahwa dengan aliran waktu, kesadaran kami bertiga akan menekan miliknya. Selama bertahun-tahun, suku sembilan ekor yang bodoh telah mengirim orang-orang mereka untuk mati satu demi satu. Haha, apakah kamu melihatnya? Faktanya, lautan darah ini diciptakan dari anggota suku sembilan ekor. Petik 2. Kamu bajingan. Sinking menggigit bibirnya dan darah segar meresap keluar. Air mata terus bergulir ke bawah matanya sementara tubuhnya bergetar. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa tempat yang semula harapan suku mereka benar-benar menjadi begitu mengerikan. Dengan kata lain, selama kami memurnikan kesadaran kamu, kesadaran rubah sembilan ekor akan dapat melarikan diri dari penindasan kamu. Lindong bertanya dengan lembut. Tiga kesadaran kita telah terhubung erat dengan miliknya selama puluhan ribu tahun. Hihi. Jika kamu ingin memurnikan kesadaran kita dia juga akan sepenuhnya menghilang pada saat itu suku sembilan ekor tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bangkit kembali wanita yang mempesona itu tertawa Selain itu kekuatan simbol ancestral mungkin luar biasa tetapi mereka tidak cocok untuk pemurnian karenanya kamu masih melebih-lebihkan diri kamu sendiri petik dua sir lindong Suara gemetar dari wanita muda di samping itu ditransmisikan. Air mata mengalir di pipinya saat dia menatap tanpa henti pada wanita yang mempesona sementara kebencian yang kaya muncul di matanya. Suku sembilan ekorku lebih suka dihancurkan bersama dengannya. Peluang terakhir mereka telah hilang. Perjalanan ke Aula Jiwa Ancestral ini juga bisa dianggap sebagai kegagalan. Sinking King jelas telah menyerahkan semua harapan untuk bertahan hidup ekspresi wanita mempesona sedikit berubah Kemungkinan dia tidak berharap Sinking begitu tegas tidak perlu binasa bersama lindung melirik wanita mempesona dengan sikap Acuh Tak Acuh dan berkata kekuatan simbol ancestral memang tidak cocok untuk pemurnian dalam hal ini aku akan menggunakan metode lain lindung mengangkat tangannya setelah mengatakan ini cahaya putih hangat naik dari telapak tangannya saat jimat batu kuno muncul di dalamnya Cahaya putih menyebar, cahaya hangat yang tampaknya bisa mencakup semua hal segera menyebarkan sejumlah besar iblis ki yang memenuhi tempat itu. Sebagai Raja Yimo, kamu harus mengenali hal ini kan? Wanita mempesona itu bingung ketika dia melihat jimat batu kuno dalam cahaya putih. Teror yang tak terhapuskan muncul dari matanya ketika suara ngeri terdengar. Batu nenek moyang. Sial, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana mungkin kamu memiliki batu leluhur? Petik 2. Badai hebat pasti mengaduk-aduk hatinya saat ini. Pria muda tahap kematian hebat ini dihadapannya. Tidak hanya memiliki dua simbol leluhur yang kuat. Tetapi juga item peringkat kedua pada peringkat objek ilahi kuno. Batu leluhur. Item ini telah membunuh banyak Raja Yimo selama Perang Dunia Besar di zaman kuno. Lindong mengabaikan pekikannya saat kedua tangannya membentuk segel. Setelah itu. Cahaya putih hangat tiba-tiba dilepaskan dari batu leluhur. Saat cahaya menyebar, ki hitam yang memenuhi langit mirip salju di bawah terik matahari ketika bersentuhan dengan cahaya putih yang hangat. Semua itu dengan cepat menghilang. Formasi pemurnian iblis jiwa leluhur. Cahaya membanjiri langit. Tiba-tiba, suara kuno dipancarkan dari batu leluhur. Tak terhitung benang cahaya putih muncul darinya dan dengan cepat membentuk barisan cahaya putih besar di sekitar wanita yang menyihir di langit. Ah, wanita yang mempesona dengan cepat menjerit menusuk saat melihat ini. Tubuhnya bergerak dalam upaya melarikan diri ke lautan darah. Mencoba melarikan diri, Lindung tersenyum dingin setelah melihat ini. Selanjutnya, cahaya kilat dan cahaya hitam meletus. Mereka berubah menjadi tirai cahaya yang menutup semua jalan keluar dari wanita mempesona itu. Hanya kesadaran Raja Yimo ini yang hadir, dan bahkan tubuh fisiknya telah dihancurkan sejak lama. Tentu, itu tidak dapat menimbulkan banyak ancaman terhadap Lindung yang mengendalikan dua simbol ancestral. Bang, sementara Lindung memblokir wanita yang mempesona, arai cahaya putih di langit mulai bergetar hebat. Setelah itu, suara keras muncul. Cahaya putih yang megah mengalir turun dari langit seperti cairan. Pada akhirnya, itu menyelimuti wanita yang menyihir itu. Ah, pekikan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar. Di bawah pembersihan cahaya putih, Lindong mampu secara bertahap melihat jejak hitam dengan cepat merembes keluar dari dalam tubuh wanita yang mempesona sebelum dimurnikan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.